Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan mudah semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semuanya diperlancar rezekinya, dipermudah semua urusannya, dan selalu sukses sukses sukses. Oke teman-teman, kembali lagi ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Kali ini saya akan sharing yaitu 7 kebiasaan yang bisa membuat handphone jadi lebih cepat rusak Jadi bagi teman-teman ya, Smartphone atau handphone saat ini sudah salah satu kebutuhan yang sangat penting Banyak kondisi saat ini orang tidak bisa terlepas dari smartphone Semua hal ada di genggaman tangan yaitu smartphone Jadi untuk itu bagi teman-teman yang sayang terhadap smartphone atau handphonenya Maka hindarilah kebiasaan yang akan saya sharingkan ini Atau dengan kata lain Inilah cara untuk merawat smartphone kita Agar lebih awet Oke, okay, apa aja itu? Mari kita lihat Oh ya, bagi teman-teman yang belum klik subscribe Silahkan klik subscribe Oke, okay, tujuh kebiasaan yang bisa membuat handphone jadi lebih cepat rusak Ya Pertama adalah salah memilih casing Jadi teman-teman Untuk melindungi handphone, kita memang menggunakan casing Yaitu menghindari lecet atau benturan dari hal luar Tapi jangan lupa Untuk lebih selektif memilih casing Karena sebagian ada bahan casing yang bisa menyebabkan smartphone anda lebih cepat panas Jadi maka pilihlah casing yang bisa atau tidak menyebabkan handphone lebih cepat panas. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk bahan casingnya. Jadi teman-teman lebih selektif lagi untuk memiliki casing casing handphone. Jadi bukan mengenalkan cuman cantik aja e casingnya atau fungsinya atau kecantikan keindahannya, tetapi kita harus perhatikan bahan. Dari casing tersebut, sehingga handphone kita terhindar dari uh, cepat panas. Oke, okay, kedua, hindarilah menggunakan handphone dalam keadaan di charger. Jadi, bagi teman-teman, ya, jangan menggunakan handphone dalam keadaan di charger atau diisi baterainya, walaupun kondisi saat ini, ya, handphone itu ada fitur yang bisa baterainya memiliki daya tahan yang tinggi ya apalagi sekarang sudah ada 5000 mAh atau lebih lebihnya jadi teman-teman pergunakan handphone dalam keadaan tidak di charger ya dan ada lagi handphone smartphone yang fiturnya fast charger itu handphone yang dicargenya waktunya jauh lebih cepat pengisian baterainya lebih cepat jadi teman-teman yang belum memiliki fitur fast charger, uh, hindarilah menggunakan handphone dalam keadaan di charger. Kenapa? Karena ketika di handphone di charger itu lebih energi listriknya menyebabkan handphone lebih cepat panas. Dan kita ketika di charger kita menggunakan handphone juga, itu maka handphone kita akan lebih cepat panas dan komponen handphone yang di dalam itu akan lebih cepat rusak. Oke, okay, selanjutnya Menggunakan banyak aplikasi secara bersamaan Jadi, apalagi kondisi saat ini Banyak teman-teman menggunakan sosial media Seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter secara bersamaan Jadi, hindarilah Jadi, setelah, setelah menonton video ini Maka, menggunakanlah satu-satu Atau jangan sampai banyak aplikasi secara bersamaan Misalnya, ketika Anda melihat WhatsApp Grup WhatsApp maka yang lain di-close, atau di minimize di-close, -di atau setelah menggunakan WhatsApp, WhatsAppnya di-close, terus kita gunakan klik instagram Setelah Instagram close, gunakan lagi aplikasi lain ya, dengan secara bergantian. Hindari menggunakan banyak aplikasi. Kenapa? Karena handphone kinerjanya lebih berat karena banyak aplikasi yang harus. muncul secara bersamaan, oke? Okay? Selanjutnya jangan lupa mematikan Wi-Fi atau Bluetooth saat tidak digunakan. Jadi teman-teman yang sering menggunakan Wi-Fi ketika mobile ya jangan lupa mematikan Wi-Fi-nya. Begitu juga Bluetooth yang jika tidak saat tidak digunakan lagi maka segera dimatikan. Selain mempercepat em baterai handphone kita habis, kinerja handphone kita tetap bekerja ekstra walaupun uh, apalagi ketika wifi jaringannya tidak ada dia akan bekerja terus mencari wifi nya jaringannya begitu juga dengan bluetooth ketika bluetooth on dia akan bekerja terus mencari bluetooth di sekitarnya maka teman-teman untuk menghindari itu kinerja yang lebih bekerja terus maka jangan lupa mematikan wifi nya maupun bluetoothnya Ya selanjutnya Smartphone tidak pernah di atau dimatikan Jadi ini saran aja Bagi teman-teman Sebelum tidur Segera matikanlah handphonenya Jadi handphone Ya butuh istirahat juga Jadi teman-teman Agar handphonenya lebih awet ya Maka Satu hari minimal Satu kali dimatikan Biarlah handphone istirahat sejenak Atau minimal di restart Ya itu Untuk menjaga handphone lebih awet. Selanjutnya lupa menutup aplikasi yang sudah dipakai bikin kinerja handphone kamu cepat menurun. Jadi misalnya gini teman-teman, teman-teman sedang menggunakan aplikasi, terus tiba-tiba pergi bepergian, handphone tetap aktif, aplikasinya tetap aktif, itu bisa menyebabkan handphonenya lebih cepat panas, karena handphonenya bekerja terus. Jadi teman-teman jangan lupa mematikan aplikasinya. Selanjutnya teman-teman seringlah membersihkan handphonenya. Tanda petik ya membersihkan. Itu banyak aplikasi saat ini yang bisa membersihkan cake atau yang lain bekas-bekas aplikasi itu bisa membuat RAM atau kinerja handphone Anda lebih lebih lega, lebih cepat. Ya. Jadi itulah. Uh, Cara kita untuk merawat handphone kita biar lebih awet, ya. Aplikasi-aplikasi yang banyak, ya. Kita pila-pila pada saat menggunakannya, ya. Dan jangan terlalu banyak mendownload atau, uh, ya, mendownload aplikasi, ya, agar ada ruang uh, handphone untuk bekerja, ya. Oke, okay, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi silahkan dibagikan video ini kepada teman atau keluarganya agar mendapatkan atau merasakan manfaat teman-teman menonton video ini. Dan jangan lupa klik subscribe yang belum klik subscribe. Tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.